membahas mengenai materi trigonometri luas segitiga. Di sini akan membahas rumus luas segitiga. Empat rumus yang akan dibahas di sini. Perbedaannya terletak pada apa yang diketahui dari segitiga tersebut. Nah, rumus pertama yang akan kita bahas adalah rumus luas segitiga jika diketahui panjang alas dan tinggi segitiganya. Yang kedua adalah rumus luas segitiga jika diketahui besar sudut dan panjang dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Yang ketiga, luas segitiga jika diketahui panjang sisi dan besar dua sudut yang terletak di antara sisi tersebut. Yang keempat, luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sudah diketahui. Di sini terdapat segitiga A, B, C. Dengan panjang sisi A-nya ada di sini, di depan sudut A. Panjang sisi B-nya ada di sini, di depan sudut B. Dan panjang sisi C-nya ada di sini. Di depan sudut C. Untuk menghitung luas segitiga, jika alas dan tingginya sudah diketahui, kita dapat menggunakan rumus. Luas segitiga sama dengan setengah, kalikan alas, kalikan tinggi. Jika kita menggunakan panjang sisi A sebagai alasnya, maka, tinggi yang digunakan adalah TA, sehingga rumus luas segitiganya menjadi setengah kalikan A kalikan TA. Jika kita menggunakan panjang sisi B sebagai alasnya, maka tinggi yang digunakan adalah TB, sehingga rumus luas segitiganya menjadi luas sama dengan setengah kalikan B kalikan A, B. Sedangkan jika kita menggunakan panjang sisi c sebagai alasnya, maka tinggi yang digunakan adalah tc. Sehingga rumus luas segitiganya menjadi luas sama dengan setengah kali kan c kali kan tc. Agar kalian lebih memahami rumus luas segitiga, jika alas dan tingginya sudah diketahui, kalian dapat menyimak contoh berikut. Ada segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya 12 cm. Tentukan luas segitiga ABC tersebut. Ada segitiga ABC, segitiga sama sisi dengan C 12 cm. Di sini kita sudah menggunakan AB sebagai alasnya. Panjangnya 12 cm. Nah, di sini kita belum tahu berapa tinggi dari segitiga ABC. Caranya, ambil garis tinggi pada segitiga ABC. Ya, kita ambil garis tinggi, nih. Ini harus tegak lurus terhadap alasnya ya. Nah, harus tegak lurus ini garis ini adalah tinggi dari segitiga ABC. Setelah kita tahu di mana letak dari tinggi segitiga ABC, kita bisa menghitungnya. Karena segitiganya ini ada segitiga siku-siku, maka kita bisa menghitung berapa panjang t-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. t sama dengan akar 12 kuadrat. Ini sisi miringnya. Dikurangi 6 kuadrat, setengah dari alasnya. Sehingga tinggi sama dengan akar 12 kuadrat, dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan akar 144, dikurangi 36. Sama dengan akar 108, sama dengan 6 akar 3 cm. Setelah kita tahu alas dari segitiga ABC adalah 12 cm, dan tinggi segitiga ABC adalah 6 akar 3 cm, kita dapat menghitung luas segitiga ABC dengan menggunakan rumus setengah kalikan alas kalikan tinggi. Rumus luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 12 kalikan 6 akar 3, dibagi 2 sama dengan 36 akar 3 cm persegi jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 36 akar 3 cm persegi selanjutnya kita akan membahas letak dari alas dan tinggi dari beberapa macam bentuk segitiga yang pertama jika segitiganya ada segitiga lanjip, alasnya ada di sini, maka tingginya kita gari, buat garis tinggi ini tegak lurus. Nah, ini adalah tingginya. Lurus segitiga lanjip, ini alasnya. Tarik garis tingginya tegak lurus ya, siku-siku. Ini adalah tingginya. Sedangkan untuk segitiga tumpul, jika alasnya ada di sini, ini alasnya ada di sini, maka kalian bisa buat garis bantu di luar segitiganya. Ini garis putus-putus ini, garis bantu. Nah, kalian buat tegak lurus terhadap alasnya. Maka tinggi segitiga tumpulnya adalah ini. Ini alasnya, ini sampai sini. Nah, tingginya itu ini. Oke. Okay. Selanjutnya untuk segitiga siku-siku, alasnya ada di sini. Maka tingginya ini, yang tegak lurus. Oke, okay, setelah kalian paham e, menghitung luas ketiga dengan alas dan tinggi yang diketahui, saya kalian base ini. Rumus luas ketiga, rumus yang tadi kita gunakan, ya, setengah kali alas kali tinggi. Rumus ini hanya dapat digunakan jika alas dan tingginya diketahui. Jika tidak ada alasnya, tidak ada tingginya, maka kita tidak akan menggunakan rumus ini. Jadi kita tidak dapat menggunakan rumus setengah, kalikan alas, kalikan tinggi. Ya Perlu kalian ingat sekali lagi, rumus setengah kali alas, kali tinggi hanya dapat digunakan jika panjang alas dan panjang tinggi segitiganya diketahui. Jika alas dan tinggi segitiganya tidak diketahui, untuk menghitung luas segitiga kita menggunakan rumus ini berikut ini kita akan menggunakan bantuan trigonometri. Luas segitiga dapat dihitung dengan nilai perbandingan trigonometri jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jika diketahui besar sudut dan besar dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Yang kedua, jika diketahui besar sisi dan besar dua sudut yang terletak di antara sisi tersebut. Yang ketiga, jika diketahui besar ketiga sisinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas segitiga dengan besar dua sisi dan satu sudut. Terdapat segitiga A, B, C dengan sudut A-nya ada di sini dan di depannya sudut A adalah panjang sisi A ini, ini panjang sisi A sudut A di sini panjang sisi a yang ada di depannya ini di sini oke selanjutnya ada sudut B di sini dan di depan sudut B adalah panjang sisi B ini panjang sisi B Selanjutnya, ada sudut C. Dan di depan sudut C adalah panjang sisi C. Untuk menghitung luas segitiga, jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui, kita dapat menggunakan rumus berikut. Nah, setengah kalikan panjang sisi A, kalikan panjang sisi C, dan sudut yang, mengapit. sudut yang mengapit panjang sisi A dan sisi C adalah sudut B. Sehingga sudut yang digunakan adalah sudut B. Oke, okay. luasnya adalah setengah kan A, kalikan C, kalikan sin B. Jika kalian menggunakan sisi A dan sisi B, maka Sudut yang digunakan untuk menghitung luasnya adalah sudut C. ya, sudut C. sudut C adalah sudut yang mengapit sisi A dan sisi B. Sehingga rumus luas segitiganya adalah setengah, kalikan A, kalikan B, kalikan sin C. Sedangkan jika kalian menggunakan sisi B sama sisi C, maka sudut yang akan kalian gunakan adalah sudut A. Rumusnya, luas sama dengan setengah B kali C kali kan sin sudut A. Agar kalian lebih paham mengenai rumus berikut, kalian dapat memperhatikan atau menyimak contoh berikut. Tentukan, luas segitiga ABC. Jika panjang sisi A-nya 8 cm, panjang sisi C-nya 6 cm, dan besar sudut B-nya 150 derajat. A-nya diketahui, C-nya diketahui, sudut B-nya diketahui. Sehingga kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, Untuk menghitung luas segitiganya, kita bisa menggunakan rumus. Luas sama dengan setengah kali A, kali C, kali sin B. Luas sama dengan setengah kali A, kali C, kali sin sudut B. Sama dengan setengah, kalikan 8, kalikan 6, kalikan sin 150 derajat. Sama dengan setengah, kali 8, kali 6, kali sin 150 itu setengah sehingga nilainya adalah setengah kali 8 kali 6 kali setengah sama dengan 12 cm persegi jadi luas ketiga ABC jika panjang sisi a 8 cm panjang sisi c 6 cm dan besar sudut B 150 cm adalah 12 cm persegi Selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui. Nah, bisa kalian lihat ada segitiga ABC dengan sudut A-nya ada di sini. Ini sudut A, panjang sisi A-nya ada di depannya. Nah ini panjang sisi A, sudut B ada di sini, dan panjang sisi B ada di depannya di sini, ini panjang sisi B, sudut C ada di sini, dan panjang sisi C ada di depannya di sini, nah ini panjang sisi C, sudut A, panjang sisi A, sudut B panjang sisi b dan sudut c, panjang sisi c. Untuk menghitung luas segitiga jika diketahui dua sudut dan satu sisi, kalian dapat menggunakan rumus berikut. Nah, yang pertama, luas sama dengan a kuadrat dikalikan sin b dikalikan sin c dibagi 2 sin a. Yang kedua, rumusnya luas sama dengan B kuadrat kalikan sin A kalikan sin C dibagi 2 kali sin B atau luas sama dengan C kuadrat dikalikan sin A kalikan sin B dibagi 2 sin C kalian bisa memilih salah satu dari ketiga rumus ini untuk menghitung luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui Pemilihan rumus ini tergantung dari soalnya. Sudut apa yang diketahui dari soal dan sisi apa yang diketahui dari soal. Nah, kita akan ke contoh agar kalian lebih paham mengenai uh, rumus untuk menghitung luas segitiga jika diketahui dua sudut dan satu sisinya. Tentukan luas segitiga ABC jika besar sudut A-nya 35, sudut B-nya 100 derajat, dan panjang sisi C-nya 10 derajat. Di sini sudut A-nya sudah diketahui, besar sudut A 35, besar sudut B-nya 100 derajat, panjang sisi C-nya 10 cm. Di sini yang belum ada adalah besar sudut C. Nah Kita dapat menghitung atau menentukan Berapa besar sudut C dengan cara luas e, besar sudut segitiga atau jumlah sudut segitiga itu ada 180. Jadi jika A nya 35, B nya 100, maka sudut C nya adalah 180 dikurangi dengan 35 dikurangi dengan 100. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi sudut C-nya 45 derajat. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa luas segitiga ABC. Nah karena di sini ada sisi C nya yang diketahui maka kita akan menggunakan yang ini. Nah ini kan menggunakan C. Nah luas sama dengan. C kuadrat dikalikan sin A dikalikan sin B dibagi dengan 2 sin C. Sama dengan 10 kuadrat dikalikan sin 35 derajat dikalikan sin 100 derajat dibagi 2 kali sin 45 derajat. Sama dengan 100 dikali sin 35 derajat itu 0,574 sin 100 derajat itu 0,985 dibagi 2 kali sin 45 itu 0,707 sama dengan 100 dikalikan 0,574 dikalikan 0,985 dibagi 2 kali 0,707 sama dengan 39,99 cm persegi jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 39,99 cm persegi oke selanjutnya akan dibahas mengenai luas segitiga jika K diketahui ketiga sisinya Nah ini ada segitiga A, B, C Seperti tadi ya Di depan sudut A adalah panjang sisi A Di depan sudut B adalah panjang sisi B Dan di depan sudut C adalah panjang sisi C Untuk menghitung luas segitiga yang diketahui Panjang ketiga sisinya kita dapat menggunakan rumus Heron. Nah ini, jika diketahui panjang ketiga sisinya yaitu sisi a, b, c kita bisa menggunakan rumus Heron. Rumus Heron itu seperti apa? Nah kita lihat ya, kita simak. Luas sama dengan akar s dikalikan s kurangnya a kali s kurang b kali s kurang c. Ini rumus untuk menghitung luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. abc -nya, nya udah diketahui di sini ya, di soal. S itu apa? Nah, S itu setengah dari keliling segitiga, setengah dari ABC. Cara untuk menghitung S, nilai S itu setengah kali kan keliling, setengah kali kan Panjang A-nya, ditambah panjang B-nya, ditambah panjang C-nya. Sekali lagi, S itu setengah dari keliling. Setengah, kalikan dengan jumlah semua sisinya. Setengah, kalikan A, ditambah B, ditambah C. Kita ke contoh, untuk lebih paham penerapan rumus luas berikut. Contoh tentukan luas ketiga ABC jika panjang sisi A nya 13 cm, panjang sisi B nya 14 cm, dan panjang sisi C nya 15 cm. Kita harus menghitung berapa nilai s nya atau setengah dari kelilingnya sebelum menghitung luas ketiganya. S sama dengan 13 ditambah 14 ditambah 15 dibagi 2. 13 ditambah 14 ditambah 15 itu 42 dibagi 2 ketemu 21 Jadi S atau setengah dari keliling segitiga ABC ini adalah 21 cm Setelah kita tahu S-nya kita bisa melakukan rumus ini Nah rumus Heron ini kita gunakan untuk menghitung luas segitiganya Luas sama dengan akar S kali S kurangi A kali S kurangi B kali S kurangi C sama dengan akar 21 kali 21 kurangnya 13 kali 21 14 kali 21 dikurangi 15 sama dengan akar 21 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan akar 7.056 sama dengan 84 cm persegi. Jadi luas ketiga ABC adalah 84 cm persegi. Oke, sekian penjelasan mengenai luas segitiga, sampai ketemu di materi berikutnya, tetap semangat untuk belajar.